kita coba uncang di situ Mas Bro semoga ada sambran Wadah ikan gabusnya mas Bro. Kita coba semoga bisa. Tuh. Uh, ngari mas Bro. lari Moga dia mau nyamber, disana mas bro Tak pancur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya mas bro Kita mancing lagi Semoga di sini ada samberannya Ikan-ikan baben ya mas bro Oke, Lanjut mancing Mantap Yang ke yang mas bro, coba kita angkat. Uh, dapat mas bro, dapat mas bro. Uh, mas bro, ikan apa ini? Uh, tarikannya mas bro lumayan. Uh, wih. alhamdulillah, ikan keting mas bro, ikan keting oke. Okay lanjut lagi Mas Bro, gokil Mas Bro makan kayaknya, Mas Bro, Kamu alhamdulillah, Oke, lanjut lagi Mas Bro. Bro, kayaknya dimakan ini Mas Bro. Uh, alah, mas, mas Bro. Uh. Hancur, Mas Bro. Ini Mas Bro, lanjut lagi. bebas Bossku, kita pindah lokasi. apa tahu ada squad kita angkat dulu boleh dapat ikan ucing mas bro mas bro dimana mas bro lanjut Dua water water <SILENCIO> <SILENCIO> Slipper, mas bro. Water hai, hai, hai, Water, sniper masker, hai, wader lagi Mas Bro, nanti makan Mas Bro, kita tunggu sebentar, Jan Mas Bro, Jan telah tiba. Hmm, hmm, Dapat, Mas Bro. Waduh, mantap! Allah, jatuh, Mas Bro. Ya, Mas Bro, kebun hujannya datang. Kita akhir videonya, dan ini yang barusan ya. Kita rilis aja, ya, Mas Bro. Hmm, kita rilis oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.